Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand, USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.69368 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.69111. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 Oktober tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 0.8.1.2.1.2.